Doa mohon petunjuk dalam mengambil keputusan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, Bapa yang bertahta dalam Kerajaan Surga. Terima kasih ku ucapkan kehadiratmu atas berkat yang melimpah dalam diriku. Ya Bapa, aku percaya bahwa engkaulah kebenaran yang hadir dalam diriku. Biarlah engkau yang membantuku mendapatkan kebenaran pada hari ini. Ya Yesusku, terkadang dalam kebimbangan ini aku tak memahami apa yang harus kulakukan. Namun aku percaya bahwa engkau yang akan menolong meski dalam perkara sulit sekalipun. Aku percaya engkau akan membantuku dan tak pernah meninggalkanku. Aku mohon berkat darimu untuk setiap langkah yang kuambil supaya itu benar-benar selaras dengan kehendakmu. Ajarilah aku untuk mau taat dan mengikuti apa yang menjadi rencanamu. Aku tahu mungkin sulit bagiku memahami apa yang kau kehendaki, namun Bantulah aku untuk selalu berjalan sesuai rencanamu. Semua yang aku alami dan kesulitanku, semuanya kuserahkan kepadamu saja, ya Bapa. Biarlah engkau yang mengatur segala kebutuhanku. Bunda Maria dan para kudus di surga, pimpinlah aku. Malaikat pelindungku, bantulah aku dalam setiap langkahku. Semuanya ini kuserahkan ke dalam tanganmu, melalui perantaraanmu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga,